Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtube video Kitchen Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku masak urap sayur Ini simple banget teman-teman Aku bikin yang versi pedes. Insyaallah untuk urapnya ini awet tahan lama Gak mudah basi ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai Sayurnya aku pakai satu ikat bayam, kemudian ini ada kacang panjang Aku juga pakai tauge yang panjang-panjang ya teman-teman Pertama kita rebus air dulu Kemudian aku tambahkan garam Yang pertama kali kita rebus Kacang panjang Kita rebus sekitar 2 menit Kemudian langsung tambahkan Bayamnya Kemudian taugenya Ini kita rebus sebentar Sampai semuanya mateng ya teman-teman Nah di sini aku mau angkat Ini udah mateng Kita tiriskan untuk sayurannya Pastikan untuk sayurannya ini udah bener-bener tiris ya teman-teman Tidak ada air lagi yang menetes Kemudian untuk bumbu Ini aku pakai garam, gula palem Teman-teman boleh ganti gula merah ataupun gula pasir ya Kemudian untuk cabenya Aku pakai cabai rawit aja kalau teman-teman mau yang nggak pedes bisa ganti cabai keriting ya. Ini ada bawang putih, aku pakai empat siung. Kemudian ada kencur sedikit, daun jeruk. Kemudian ini ada terasi bubuk udah mateng, kita tambahkan sedikit. Langsung kita haluskan ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya. Karena insya Allah di channel ini aku bagikan resep masakan sehari-hari ataupun kue yang mudah dan simple untuk teman-teman ikuti. Terima kasih sebelumnya. Lanjut lagi, ini udah halus bumbunya. Kita tinggal tambahkan untuk kelapa parut. Kita pilih yang gak terlalu tua, tapi juga gak terlalu muda ya teman-teman sedang untuk urap kemudian ini kita ratakan sebentar di sini aku pakai teflon gorengnya tanpa minyak ya teman-teman langsung kita masukkan untuk bumbu urapnya kita masak sampai tanak sampai bumbu ini benar-benar matang ya teman-teman Nah untuk bumbunya ini Ini untuk dua porsi ya teman-teman Jadi nanti aku bakalan ambil Separuhnya Jadi besok-besok kalau kita mau bikin lagi Tinggal merebus sayurannya gitu ya Ini aku ambil Separuhnya Kemudian ini aku langsung masukkan untuk sayurannya Ini udah tiris ya teman-teman Nggak menetes lagi airnya Ini kita tumis-tumis gini sebentar Ini biar urapnya nanti tuh awet Nggak gampang basi Biasanya kalau kita langsung campur bumbu sama sayur Itu cepat banget basi ya Jadi kan itu nggak gampang basi kok teman-teman Di tahap terakhir jangan lupa diicipi ya teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Alhamdulillah urap sayurnya ini udah mateng, ini enak banget teman-teman. Apalagi dimakan pakai nasi hangat. Insya Allah untuk resep urapnya ini awet, nggak mudah basi ya teman-teman. Biasanya aku juga selalu pakai resep ini. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba, selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like dan share juga ke sosial media teman-teman, terima kasih.